Video detik-detik pemotor hampir tergelas bantrek. Kecelakaan memang bisa menimpa siapa saja dan di mana saja. Makanya setiap pengendara wajib fokus. Tak lupa juga harus taat peraturan lalu lintas. Jangan seperti pemotor yang diunggah akun Instagram etwarung jurnalis. Dalam video terlihat pemotor yang mulai berkendara tapi tidak melihat spion. Benar saja dari arah belakang terdapat truk. Alhasil keduanya bersenggolan. Pemotor tersebut pun jatuh dan kepalanya masuk ke dalam kolong truk. Beruntung truk bisa segera memelankan kendaraan dan pemotor bisa menarik kepalanya dari kolong truk. Akhirnya pemotor pun bisa selamat dari gelasan ban mobil truk. Padahal jika telat beberapa detik saja kepala pemotor bisa tergelas habis ban truk.